Tahun ini, STT kami mengambil tema yaitu Katat Tuaning Semaroreko. Katat Tuaning Semaroreko ini diambil dari sebuah cerita Semaroreko. Nama saya Imadiyah Rembawan Saya dari Ketua Sekoturno Darmojito, pas Tengah. Pada zaman dahulu kala, itu ada seorang raksasa yang bernama Mila Ludra, dimana raksasa tersebut sangat sakti yang hanya bisa dikalahkan oleh anak dari Dewa Siwa. Nah, pada saat itu Dewa Siwa sedang melakukan tapa di Gunung Mahameru. Dewa Wisnu memiliki keinginan untuk membangunkan tapa dari Dewa Siwa tersebut, dan Dewa Wisnu mengutus Dewa Semara dan Dewi Ratih untuk mengganggu pertapaan dari Dewa Siwa. Nah, singkat cerita, sesampainya oh, Dewa Semara dan Dewi Ratih di Gunung Malaya, Dewa Semara pun dan Dewi Ratih mengganggu pertapaan dari Dewa Siwa. Saat Dewa Siwa terbangun, Dewa Siwa pun oh, menjadi murka dan memberikan perhujutan yang sangat ...menyeramkan dan membakar Dewa Semara dan Dewi Ratih sampai menjadi abu. Dari cerita itu, Dewa Wisnu mengetahui bahwa Dewa Semara dan Dewi Ratih terbakar. Dewa Wisnu pun menjelma, memohon kepada Dewa Siwa untuk menghidupkan kembali Dewa Semara dan Dewi Ratih. Dan permohonan dari Dewa Wisnu itu terkabul dari Dewa Semara dan Dewi Ratih pun dihidupkan kembali Setelah itu Dewa Isnu pun memadukasih dengan istrinya dan melahirkan seorang anak yang bernama Rari Kumaro Nah Rari Kumaro inilah yang akan memusnahkan atau menaklukkan Kalo Nilo Ludro. Setelah ditaklukkan oleh Sang Rari Kumaro bumi dan masyarakat menjadi aman dan harmonis atas ini adalah ada Dewa Wisnu yang kepala tiga ini adalah perwujudan dari Dewa Siwa dan kendaraannya Sapi, ini untuk Dewinya ada Dewi Ratih dan yang dibakar ini adalah Dewa Semar. Proses hari Gogo ini sekitar tiga bulan, kami startnya itu dari tanggal 9 Desember sampai selesai tanggal 17 Maret ini pas penilaian pagi kami baru selesai dan proses yang sulit dalam Oh, pengerjaan ogoh ogo ini saat pembuatan tapel yang terutama Yang kedua, penggabungan teknologi antara gerak dari ogoh ogo tersebut Bahan unik yang kami pakai selain rotan, kami ada juga memakai kerak selur untuk kakinya Selain itu, kami juga memakai bambu itu aja sih Untuk ogok ogo ini, tingginya ini 5,5 meter Ada beberapa sistem yang bisa dilepas, yang pertama dari sayon belakang dari Dewa Siwa itu bisa dilepas, yang pertama. Yang kedua dari Dewa Wisnu, juga bisa dilepas paling atas. Dan perwujudan dari Dewa Siwa bisa dilepas. Untuk semua senjata bisa dilepas juga. Untuk sapinya juga bisa dilepas. Dan Dewa Semaro dan Dewi ratih juga bisa dilepas. Untuk gogoh ini yang gerak dari atas itu, untuk Dewa Wisnu, Uh, untuk cakranya gerak, untuk tunjung juga gerak, untuk cakra belakang Dewa Wisnu juga gerak. Habis itu untuk senjata dari Dewa Siwa semuanya gerak. Habis itu untuk uh, sapinya gerak di kepala, telinga, sama mulutnya gerak. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih, uh, baik kepada panitia uh, Skotruno, dan maupun operator uh, yang membantu, baik itu berupa tenaga, dana dan doa, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga hasil dari karya pemuda kami dapat diterima dan diapresiasikan di masyarakat. Pesan saya kepada teman-teman, tetap jaga kesehatan yang pertama, karena kita tahu sekarang ini banyak ada virus dan tetap pompa dan bisa menunjukkan hal yang terbaik untuk banjar dan desa.